Perpindahan siri dari Pulau Mutiara. Pemudi berkata Selamat datang. Nah. Awal bismillah pembuka bicara. Rumah kedua rumah Belanda. Pagi di kawat besi. Eh bang, ini rombongan dari mana mau ke mana? Lewat kampung sini butuh permisi. Enggak tahu bang Bang Ini bang Adit jauh-jauh dari Jakarta dateng ke kota Depok bang Jakarta, gitu, ke barang dateng bang Hei eh, bang Hei eh. Urusan hormat urusan ngap yang... makan buah kemarin jangan lo telat sama biji biji je kalau emang ada maksud datang kemari gue pengen, ya, pengen tahu apa ajarnya si iya. jadi kalau pengen tahu ajaran apa lagi si kemari apa iya jadi apa belum tahu lo jangan pernah ngasih belum gimana itu gimana ceritanya sam Emang ke pasar Jumat beli lemari, tapi sayang nggak ada anak kuncinya. Emang nggak salah juragan mau daftar lemari, tapi sayang sungguh sayang. Neng Iva udah ada yang punya. Semalam udah ada di Pimpang. <-tan> <tan> tangannya di bunyinya kalau gue lihat lu bawa jawara. coba gue lihat jalan tangannya nah, lihat nih Iya, tanya rumah. Allah SWT tidak wali. Palang pintu nggak bakal kencingin masuk. Sebelum penuhi persyaratannya. Oh, jadi ya masih ada. apa kayak okay. Amin awal perlu satu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 Oh eh, Lu kok Eh.. Lu kali ada pohon cemara, pohon kelapa, dua Eh kalau bicara, berdua <San agreement> <San graffiti> udah, Bang, udah selamat. Eje, <San baik insulation bırak> Enak aja, segitu oh, udah boleh masuk. Masih ada, Sekarung. dia boleh menanti sama gua Masuk, Abang. udah siap jadi janda. Ya ja, salah so tahu Bang gua 15 hari di Banjen. Ya lu kagak tahu. Eh Bang lu tahu kemarin gua ada lebaran apa? ya apain? <I travaille> orang makan ketupat gua makan kulit ya. Apa? Antar etan golek kecil hitam jalan hitam gua pengin tahu siapa namanya. Lantaran abang di sini dah berantem saya pengen I buan, buan, ya. Madya, lo tahu sampe mana. Mampunya. Kok jadi lu belum tahu mampuan gua? Tahu eh, bang ada plita warnanya hitam pakai yang sebulnya eh ini nyari dua jagung berantem, kita lihat sampai makan la diva Baiklah, Imam balik Belajarlah, lagi Abdullah. Ya pulang ya Allah, ya Allah, turun Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya kuberantakan daun lubang masih gua lawan. <tuk> Caci dari tampet mau bikin anak bontot di gua tahu. Terus, lu tar gua keprah baru bontot. Jago jangan malu. Iya, uh, Bang, muka saya buang Masih ada di situ. Kita Bang, uh. Ebang, serumput akar rumput sejajar batang kelor. Iya, berapa banyak ini hari apa punya sambut? Bibir lu bikin jontor. <tuk> Lanjutin <tuk> <tuk> jendil. Iya. Lu <tuk> masih punya tempat, <tuk> <tuk> Bang? Apa? <tuk> <tuk> apa? <tuk> Eh duit duit kok dipasang Bang. Habis oh. makan apa Bang? Oh, bang. Ba, ba. Urusan berantem Lo lebih jago. Kaleng rokok airnya hitam. Kan? pergi ke pasar online emang lu akuin lo jago berantem tapi gua pengen lihat juragan lo maksud saya gua pengen dengar juragan lo perseratan bunyi nya maksud napa juragan saya itu iya udah pasti coba orang Betawi gak jauh dari silat sampingan itu ya Buku Bang, buku. jadi ini kata Jangan Masya Allah, saya kebang bang. Sampai ngantuk. Sudah semangat. Ya. Bang, persanatan yang kita dipenuhi bagaimana bang? Masih apa masih persanatan kita? Baik deh bang, jadi kelamaan bang, cukup deh bang. Iya. Itu ibu-ibu yang bedaknya tebal udah mulai luntur bang. Itu bagaimana, Apa mulai mulai nyaksunan? Buah mangga sembarang mangga, mangga satu tolong petikin. Bangga bukan sebarang bangga, mantu yang begini, yang mencurahkan aneh arah bareng ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.